Oke hey guys, di video kali ini saya akan ngasih tahu buat kalian dua gerakan untuk metode di siap dulu di rumah. Yang pertama-tama kenapa dua gerakan doang ya? Karena cukup butuh banyak-banyak untuk latih di satu di rumah. Cukup dua sampai tiga gerakan aja udah cukup untuk latih di satu. Ya udah mulai aja. Ya. Gerakan yang pertama kasih ciplo ke bintang kasih tempo satu detik naik satu detik turun dua detik lakuin ini 15 rep posisi tiga set tu dan gerakan yang kedua sama seperti yang tadi tapi verbalnya berdiri sama tadi juga gerakannya 12 repetisi 3 set Terima kasih video kali ini jangan lupa like, subscribe dan share. Stay safe. Sampai